Halo sahabat Tolomai Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini saya mencatat apa yang saya lakukan di morning Maranatha Online Learning sebagai catatan agar tidak lupa. Nah Di sini untuk setting topik belum saya lakukan, sehingga tampilannya seperti ini. Dan kalau sudah banyak sekali agak sedikit menyulitkan maka saya akan menyeting tampilannya sehingga tampilannya itu per topik. Caranya kita masuk ke menu setting, edit setting. Lalu melihat tampilan course format. Tampilan seperti itu tuh berarti show all section on one page. Nah, jadi tampilannya semua terlihat. Kalau kita mau atur agar per topik, kita pilihnya yang show one section per page dengan setting ini lalu kita tekan tombol save and display tampilannya akan berubah menjadi seperti ini sehingga mudah untuk menemukan topik 1, topik 2 dan seterusnya. Ini sudah di setting tampilannya agar dapat dilihat per topik. Demikianlah catatan saya semoga bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih.